Analisa SAK U.S. di tanggal 13 April tahun 2022, tren pergerakan SAK U.S. di sejauh ini masih berada dalam tren bullish, dan diperkirakan masih berpotensi naik lebih lanjut. Cermati pergerakan SAK U.S. Di jika terus bertahan di atas area 25.351, karena ada potensi SAK U.S. di bergerak bullish lebih lanjut ke sekitar area 25.800, Sebaliknya waspadai jika sak USD bergerak bearish dan bertahan di bawah area 25130 karena ada potensi sak USD berbalik bergerak bearish ke sekitar area 24681. Sekian analisa forex untuk tanggal 13 April tahun 2022. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212983